Wuih, ketemu rombongan cok tambah rame lagi anjir. ini SMB mana aja? SMB mana aja nih? ini? SMB Kedewi SMB Kedewi sabar mas sabar mas sabar sabar mas sabar sabar sabar tuh oh banyak yang ketinggalan cok <laughs> banyak yang ketinggalan aja. Oke kembali lagi bersama Rumah Tovlog Jadi hari ini itu hari Jumat Jam Kisaran jam 8 lah tadi Jadi hari ini kita mau ke Jogja Mau touring kecil-kecilan lah Touring tipis-tipis ke Jogja Barang rombongan nanti Tapi dari sini otw sendiri Nanti ketemu sama rombongan di daerah Jombang kayaknya, Jombang atau itu Pokoknya itulah Jadi kita otw malam karena biar Enak aja sih. Kalau siang tuh padet sama truk-truk besar. Jadi lebih enak malam. Hah. Tapi kita isi bensin dulu. Terus kita OTW ke Jombang. Ketemuan sama rombongan. Oke, sekarang kita lanjut. <tuh> Tadi habis ngisi bensin. Udah ngisi full tank. Nih, kamera udah pas belum ya? Kalau nunduk segini. Terus kalau berdiri Segini Udah pas kayaknya ya. Udah lah pas. Aduh Google berembun lagi. Ya berembun, Cok. Google-nya berembun. Entar. Gini nih kalau pakai Google terus. Apa namanya? Ah, taik kalau pakai Google terus malam eh apa sih namanya? Pokoknya berembun lah kalau kayak gitu pakai Google malam tuh mendung kayak gitu. Jadi sekarang kita ke Jombang dulu ke daerah Jombang. Ketemuan sama Sirijun dan rombongan di sana. Karena mereka OTW dari ini dari Batu, Malang. Sebenarnya kalau ini mobil ngasih sen kemana mau lompat di taman Apa gimana cu Ngasih sen kanan mau lompat ke taman Jadi sebenarnya kalau Jogja dari sini tuh lumayan deket Kalau di Maps mah kisaran 5-6 jam 4-5 jam lah kalau gitu Aslinya nggak tahu gimana kenyataannya Pokoknya lebih dekat dari Bandung lah kalau dari Bandung tuh kemarin kalau nggak salah sekitar 8 jam lebih. Jadi masih lebih lebih dekat, bukan dekat tapi lebih dekat lah. Lebih dekat dari si kalau dari sini. Oh, <coughs> Kita lewat bypass. Gak tahu namanya sih Jalan Bypass. Gak enaknya lewat jalan sini itu apa? Aspalnya jelek-jelek, cok. Banyak tambalan, terus udah gitu, banyak lubang-lubangnya. Anjir, udah kayak gigi ini. Aspal apa gigi? Kok berlubang? <guluh> pokoknya lubangnya parah lah. Ada yang dalam pokoknya, pernah kena cok waktu itu pas lagi ngebut. Kalau dari sini, Jombang ini lurus. Jombang, oh Jombang lurus. Kalau di maps mah ke Jombang tadi kisaran 1 jam. Kisaran 1 jam. Ini tadi isi full, full tank turbo. Habis berapa tadi? 60 64 apa 63 tadi? Turbo. Soalnya kan turbo naik kan sekarang. Dulu mah kalau nggak salah 10.000. Pertamax biasa tuh 9.000 apa 8.000 gitu sekarang udah naik jadi dua belas tadi per liter pertamax turbo nggak terlalu banyak ngomong biar fokus soalnya ini tuh jalannya nggak mulus nggak enak jalannya banyak lubang Untung pakai WR jadi terobos saja. Lubang juga. <laughs> Coba kalau pakai Matic atau motor bebek. Udah hancur itu. Suspensi depan belakang. banyak apa-banyak truk-truk besar juga sih soalnya jalur ini kan jombang lurus masih lurus tuh anjir nih truk trik apa trik lagi truk aja ganteng aja masa anda sendiri bukan bukan saya maksudnya anda-anda yang nonton maksudnya. kalau siang lebih padat lagi, cok malam aja udah padat apalagi siang. lanjut di sana aja lah kalau udah nyampe apa rombongan soalnya di sini juga jalannya jelek gelap lagi tuh udah majalannya nggak mulus berlubang banyak lubang udah kayak gigi lampunya juga jarang-jarang nah ini baru terang tadi di sana gelap Oke nanti kita lanjut lagi kalau udah di sana udah di Jombang ini udah nyampe ini sih RSUD Kertosono Terus mereka dimana di mana? Apa belum nyampe? Baut kenal potku lepas, cuk bangsat. Barunya ada tadi di sana. Kok bisa lepas? Pas di lampu merah kan berhenti berhenti ngeliat. Gak ada suara bocor. Lepasnya tuh nggak ada suara bocor. Biasa kan biasanya kalau lepaskan ada suara bocor. Ini gak ada cu Pas ngeliat loh Kenal pot udah ngegantung di bawah Untungnya nggak jatuh pas di jalan Kita tunggu di ini aja Indomaret, Indomaret Sambil ngerokok Ih nggak ada toko-toko bangunan gitu Eh toko bangunan emang nggak ada yang buka jam segini deh. Terus kita mau nyabut baut apaan Baut 12 12 panjang Nanti lihat, untungnya tuh pas ngebut tuh nggak jatuh, cok. Kenal potnya apa selensernya? Untungnya tuh gitu. Wah, wow, ada kucing nih, kelihatan cok. Ini mau pakai baut apa? Baut 12, nggak bawa baut tadi, cuma bau, cuma bawa apa? Kunci-kunci doang, lupa bawa baut nih. Lepas baut gantungannya anjir. Untungnya nggak apa, nggak jatuh pas ngebut. Tadi mah bongkar-bongkar, nggak ngebongkar kenal enggak nggak fokusnya kenal Ayo kita nyebut bot apa dulu yang 12, nggak ada anjir, 12, 12, 12 itu 12, malah, 12 panjang, 5, 10 kayaknya, iya <tuh> 10. dua panjang, eh, bot jok mah pendek nih, adalah nanti aja lah, kita ini lepas cok anjir, untung nggak jatuh pas ngebut tadi, anak-anak belum nyampe kayaknya, masih pada OTW. kita nunggu di sini dulu, ya banyak ini apa, banyak apa sih namanya ini? serangga-serangga apa sih namanya? Banjir. Gak jadi duduk sini cu. pantes kok kursinya kosong, nggak ada yang duduk. <laughs> Nanti kita lanjut lagi kalau mereka udah datang. nyari cara dulu buat ganti bautnya, pakai ganti baut apa? Baut apa? Parah aing, aing ditinggalin rombongan cu. Barusan lewat mereka lurus-lurus anjir kita kejar dulu. Semoga-moga masih dapat. Padahal udah janjian tadi di sini. Aing udah nungguin dari jam 8, Di mana mereka anjir? Ngelewat anjir mereka. Tadi ngelihat motor si Doris. Di mana cok? Jangan sampai buat kenalpot lepas lagi, Anjir. Tadi udah diakalin baut knalpotnya pakai baut handle handle grab yang samping kanan nih. Mana mereka anjir? Katanya di depan. Parah, Cuk. <tuh> Naik ke jembatan. <tuh> nih, pakai baut itu anjir. Po. Parah anjir ngelewatin, Cuk. Aku ngeliat sini si Doris di belakang oh, Kemana-mana itu? itu kan rame anjir Ada berapa motor ini Bang bukan, Bang. Bukan Bang, bukan Bang Arul, Motornya Bang nih, bukan Motornya Arul. Rental. Oh, oh. Motor Sirajun nih, Ciregin. Dari mana bang? Hah? Dari, mana? Dari tadi. Dari situ, loh. Ah? ada, lain. Udah lewat duluan. Udah, udah lewat, duluan gitu. Kalau nggak salah yo, ada ada dua rombongan lewat duluan iya, tadi. Ada dua rombongan. Iya. Sabar Bang, sabar Bang. <laughs> Ramai, Cuk. nggak tahu berapa motor. Masih ada lagi yang di depan kayaknya. 185 km lagi, cok! Masih lumayan jauh, lah. Ini setengah perjalanan aja, kayaknya belum ada macet. Oh bukan macet, jalan amblas atau gimana? Oh ya, jalan amblas cok! Eh, hey, bukan, dek, dibenerin di aspal lagi lebaran pelebaran jalan nah, Ngomong gitu aja susah amat cu Putus Turunin step Tinggal dua Anjir Ada yang bawa Ada yang bawa tali kopling Ini lampu merah udah keberapa cu Udah Udah lima apa tujuh tadi lampu Lampu merah ke berapa ini? ke tujuh, Kelima? Lima. Anjing. Banyak amat, Cuk. baru masukkan Madiun Ini enam, kayaknya lampu merahnya banyak. Cuk, ada yang ngebucin jet. Ngebucin ini ada berarti ada berapa motor yang jadi obat nyamuk. kadang masih daerah ngancuk kah tuh coho lampu merah untung dalam hujok asli ini banyak kial, lampu merahnya tali kopling putus kayaknya tali kopling si Rijun putus kayaknya 48. Punya, punya 1348. Kok sampai? Eh? Kok sampai? Aku enggak tahu, Cuk. Aku enggak tahu, aku enggak tahu apa-apa. Mana ada borap, Cuk? Bor bor bor Mana ada borap suaranya kayak gini, Cuk, standar. Tuh. Tukat-tukat. Nah, ada Cuk standar. Kan jukenku dijual sama si Rijun. Gitu. nggak kapok amin mau mau banter mas motornya ya. mau banter ya. pasang stiker arul motovlog ya, ya. <laughs> dijamin banter mas oh, ya. ini kena ada satu Wui, ketemu rombongan cok. tambah rame lagi anger. mau banter Mas pasang stiker Arul moto itu bikin banter tuh oh, ketutupan eh? ini stikernya nambah 20 horsepower Mas lumayan kalau pasang di belakang kalau pasang di spakbor nambah 50 puluh ribu maksudnya <laughs> jadi gimana? Oh. ini mana aja? ha? SMB mana aja nih? ini nanti foto sampai ngorong ah mas ya. salam kenal mas mas boleh buntuh, boleh ini. minta WA nya mas iya nanti aja Hah? nanti waktu ngeres oh. boleh minta foto mas saya minta foto boleh minta pacarnya mas G gak punya oh. oh gak punya lanjut lagi anjir ini mah tambah banyak rompongannya ada 3 SME enggak tahu tadi SME mana aja Ini perjalanan masih jauh, Jok, Ini baru nyampe Nganjuk, kota masih sekitar tiga jam lagi, kayaknya tiga jam, 4 jam lagi. Jadi, perjalanan kita masih banyak. Bang Jatik uh, Rame Polco Lihat ke belakang tuh Masih banyak rompongan 30an motor kayaknya ada 30 20 ke depan sana ada rame, Jok. Di depan ada berapa puluh motor. Ini udah sampai mana nggak tahu, Dok. Daerah Lemah Bang, Lemah Bang itu mana? Lemah Bang, Abang Lemah. Denk. kirain apa Cok, kirain orang lompat ke jalan ternyata nyiram air sabar mas sabar sabar mas sabar sabar sabar, sabar. manjir ini kayak mau tawuran anjir rapenya tuh oh banyak yang ketinggalan coba <laughs> banyak yang ketinggalan aja. sabar mas sabar mas sabar sabar sabar sabar sabar, sabar. sabar. sabar. Oleh gas nanti ga boleh bantu Oleh gas nanti ga boleh bantu Oleh gas nanti ga Sabar mas, sabar mas, sabar Masih lampu merah mas, sabar Sabar masih lampu merah mas, sabar Sabar WR buat gini bagus bang. Enggak Galan di belakang kayaknya tadi lebih rame dari ini soalnya yang depan pada ngebut <laughs> Rest lagi apa ya, nunggu rombongan yang di belakang bensin belum berkurang cok masih full tapi bener kan jangan sampai ininya error lagi coba cek Wah tidak kelihatan tapi masih masih ada deh lanjut lagi. Tadi ada beberapa orang yang ketinggalan. Ramai pol. sudah mulai capek saudara-saudara dan perut saya sudah mulai berbunyi lapar lapar lapar lapar <laughs> nanti pas res baru makana. makan makan apa kayak yang ada tadi nggak ada Indomaret soalnya. uh baru kurang satu garis yuk udah nyampe Ngawi ini baru nyampe Ngawi Lapar, lapar, lapar, lapar Ini baru nyampe ngawi Ini patung apa? Kirain -kira tadi patung Surabaya Patung ikan cura sama ya itu Anjir 150 ekor dua setengah mana ini mesin standar standar tulen aja ga dia apa-apain wow. wow polisi sebelah kanan cok <laughs> dan kita berhenti di lampu merah dan motor kita semua berisik pada dilihatin cok Mas dilirik dilirik Mas motornya dilirik Mas Dilirik aja ah kan dilirik ya? untung saya sebelah kiri mas tinggal belok kiri polisi, bang. kalem mas kalem kalem kalem mas jangan gemeter mas biasa aja mas biasa aja mas jangan gemeter mas ini kalau kena tilang rame jauh tinggal ada yang ngegas. Pelan-pelan dulu. <laughs> Nanti kalau udah jauh dari pos polisi baru ngegas semua. pada ngisi bensin. Ini mau ngisi tapi masih 4 garis tadi. Tuh. Baru baru berkurang 1 garis, Cuk. Tapi kayak nggak yakin gitu sama speedometer coba kita cek manual anjir. soalnya mau ngisi tapi masih 4 garis co. tuh apa kita isi full tankin lagi tapi antri co huh. Rut aing lapar. Itu apa yang tumpah, bukan dari punya aing kan? Bukan dari punya aku, kan? Ini tumpah apa ini, woi? Wah, jangan katakan olinya rembes, cuk. Gara-gara tadi buka ini cover kiri. Ini apa anjir? tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk buli buli depan-depan okay. Masih kuat mas? Agak mas Agak? <laughs> trouble, trouble Nih, jadi ini tuh velg sprint xd Bukan Rossi, kalau Rossi masih kuat.